Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue membahas detail cara kasukabiyo lanjutan dari karakter-karakter dari Mondai Taichi lagi. Gak usah pakai lama. Yuk kita langsung gasin detail cara kasukabiyo dari Mondai Taichi. Yo sudah sangat lama tabarin di tempat tidur karena tubuh fisiknya yang lemah. Namun Yoh sering dikunjungi oleh ayahnya yang menceritakan kisah perjalanannya. Suatu hari, ayahnya memberinya hadiah kalung. Yang memberinya kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan mengambil sifat mereka. Kalung ini memberinya kemampuan untuk akhirnya berjalan dan berinteraksi dengan masyarakat. Setelah keluar dari rumah sakit, teman-teman Yoh tidak mempercayainya ketika Yoh memberitahu mereka tentang kemampuan berbicara dengan hewan. Atau bahkan tentang eksploitasi ayahnya dan cerita lainnya tentang cerita gede pun, pun menyakinkan temannya tersebut dengan menggambar cerita tentang ayahnya, tetapi teman-temannya teman, -teman masih tidak mempercayai dia. Ayahnya pernah berjanji kepada Yu bahwa mereka akan pergi berpetualang tak lama setelah Yu keluar dari rumah sakit, tetapi pada tanggal yang ayah yang janjikan, yaitu dua tahun kemudian. Ayahnya tidak pernah datang untuk menjemput Io Dalam volume 10 terungkap bahwa karena kekuatan spiritual ayahnya yang besar, Io dapat dilahirkan Karena ibunya berasal dari distopia dan memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual Hal itulah mengakibatkan tubuh Io lemah Karena ibunya berasal dari distopia dan itu penyebab dia bisa mendapatkan sebuah gift yang memungkinkannya menggunakan pohon genom secara bebas tanpa harus berubah menjadi cimera. Satu, genom tree, Gip yang terukir. Ia memiliki karnia untuk berkomunikasi dengan hewan dan menggunakan kemampuan atau karakteristik spesies yang telah berteman dengannya. Dengan mengambil sampel dan menciptakan kembali sebagai miliknya. Pip ini berasal dari medali kayu melingkar kecil yang diberikan kepadanya oleh ayahnya yang memiliki Tree of Life. Evolusi kehidupan dan sistem siklus kehidupan diukir dalamnya. Dan baru-baru ini terungkap bahwa itu tidak diukir oleh ayahnya tetapi oleh Demon Lord of Dystopia. Isayo bahkan mengakui bahwa dengan kekuatan yang luar biasa dari pohon genom akan sulit baginya untuk menang melawan Yo. Kemampuan-kemampuan genom 3 antara lain adalah: satu, animal communication. Yo telah terbukti mampu memahami beragam hewan dan edemon seperti kalioket dan Grey. Dua, animal mimicry. Yo telah terbukti menggunakan berbagai kemampuan yang mirip dengan hewan. Untuk menggunakan kemampuan atau karakteristik hewan dan memungkinkan tubuhnya untuk berubah menggunakan gen hewan yang telah dia simpel, sehingga memungkinkan menciptakan struktur DNA yang baru dan menghasilkan kemampuan yang barunya. Hewan-hewan yang berhasil diutilik antara lain adalah cita, peningkatan kecepatan, gajah, peningkatan kekuatan, dan peningkatan berat. Dilawar kemampuan ekolokasi, gripon kemampuan terbang, dan melayang tik titan peningkatan kekuatan hipokempi kemampuan berjalan di air 3 power creating animal tem equipment Yu telah ditunjuk untuk membuat peralatan dengan kemampuan berdasarkan hewan yang telah berteman dengannya Ini sebagian besar adalah edemon tingkat tinggi dan bahkan beberapa spesies legendaris Equipment bertema hewan yang berhasil Yu buat antara lain bertema Pegasus armor boots bertema Kirin trisula, Tema tikus api, armor kulit kamera, pertama grifon armor talon boots, pertama marcosias, armor boots, Tema grid garuda, winget armor, pertama dipin spirit of the primordial flame, kuat zalford, empat bebranding power boost, setiap kali yo berteman dengan makhluk apapun yang berupa hewan, edemon, atau dipin best. Dia menjadi lebih kuat berdasarkan kekuatan hewan atau edemon tersebut 5. Healing Power Boost. Setiap kali tubuh Yo mengalami kerusakan parah, Yo akan menjadi lebih kuat lagi. Kemungkinan besar ada hubungan dengan evolusi untuk mengimbangi kurangnya kekuatan saat itu. 6. Agimon's Sense. Yo telah terbukti memiliki indera yang sangat luar biasa dia bahkan mampu merasakan lokasi dimana Maxwell akan berteleportasi dengan merasakan sedikit jalan ke masa depan. 2. No Farmer. Gib lain use lain Genome 3. Ini adalah Gib yang cegat menjadi Chimera dengan menggunakan Genome 3. Dikatakan bahwa Gib ini berasal dari ibunya. Saat ini juga ada spekulasi bahwa sumber dari Gib tersebut juga berasal dari Dystopia Demon Lord dan kemampuan-kemampuan alami yang Yu miliki antara lain adalah Ken Interlight dan Skylight Combatant 1. Kecerdasannya terbukti mungkin berada pada label yang sama dengan Izayoi itu terbukti dalam Light No Pale, adalah orang yang menjelaskan tentang Perseus, tetapi peran itu diganti menjadi Izayoi di animenya wah, Yu telah menjadi pemimpin no name, menggantikan Jin Russell mungkin itu aja untuk video kali ini tentang detail karakter kasukabeyo dari Mondai Tachi. Jika kalian suka video kayak gini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan jika kalian ingin request mengenai karakter atau anime lainnya bisa langsung komen aja. Asalkan gue nonton anime pasti gue bikin kok. Terima kasih untuk yang udah nonton dan sayonara semuanya.